akan mereview seri real dengan merek gawas ben SW3001 LG dan ini paketnya sudah ada sama saya sudah datang ini adalah gawas ben dan ini masih belum dibuka sama sekali tanpa basa-basi langsung saja kita unboxing daripada real super ini. Oke. Kita buka dulu. sempat kita review bagaimana box isi daripada reel super yang banyak diminati para pemancing sekalian oke sudah terbuka nah penasaran masih berbungkus dengan bubble wrap atau bubble gum wrap nah, ya. ini dia, bagus nih kemasannya. Nah, di video sebelumnya saya mengunboxing pen Battle 3600 HS. Itu bungkusnya korang, tapi sebagai safety juga sih biar tidak perbenturan tidak merusak isi daripada yang ada di dalam oke okay. kita langsung saja lihat ini dia wow. kalau real-real mahal itu bagus ya dari kemasannya langsung saja buka ya seperti apa di dalamnya kita bongkar ya sobat angler berikut kemasan daripada reel gawas Benzaro SW custom BZ3001 LG Ini ada keterangan bearing ya bearingnya lumayan banyak nih 13 plus 2 berarti kurang lebih sekitar 15an ya dan ini adalah model BZ3001 LG dengan warna blue ya kemudian lain capacity pe nah, ini muatnya lumayan banyak ini sobat angler dengan pe 4 ya dengan ukuran 0,32 mm dia bisa e, mendapatkan 500 meter ya 500 meter dalam real gawas Bejaro ini ya kalau kita menggunakan pe5, dia bisa mencapai 400 meter dengan PE7 bisa mendapatkan PE300 meter banyak nih dengan PE seperti ini sangat kuat sudah dengan PE4 sudah mendapatkan 500 PE5 PE7 lumayan nih ya. dengan maksimal drag 28 kg dengan maksimal drag 28 kg pemainan ini yang kalau seri-seri yang sebelumnya bz2000 LG bz2001 LG ya dengan pe2,5 dia mendapatkan 500 meter dengan pe3 400 meter dan pe3,5 300 meter dan dia maksimal dragnya 25 kg ya Cantik kemasannya Wah, lagian dari Masterpiece Gawas Benjaro ya. Oke, okay. Cakep sekali. Oke, okay. bagaimana uh, ke dalamnya? Kita ah, langsung buka saja seperti ini dia sim salabim. Wah, ini dia. Oh. Nah ini paket yang ada di dalam. Apa saja yang akan kita dapatkan daripada paket di dalam tersebut? Ini apa ya? Kita buka saja dulu. Kita bedah bedah. Yo, oh. ada bonus ternyata sobat angler. keren nih karena sebelumnya saya sering cek-cek juga review-review melihat di YouTube banyak juga yang mengunboxing gawas Benjaro ini khususnya BZ3001LG tapi enggak ada ini nih ya, nggak ada split ya ya nah, ini bagus nih Lumayan bonus ya, nanti kalau mau beli ya buat referensi teman-teman. Angler nanti saya akan tampilkan di kolom di mana tempat saya membeli secara online. Kalau tidak salah di Shopee saya beli ya, ini Oke. Okay. dia paket yang kita tunggu-tunggu Wow ini buat ngelempar buah enak nih oke-oke-oke <laughs> ada apa saja di dalamnya ini apa ya apa ini Oh, kalau dilihat dari bentuknya sih ini uh, mungkin untuk membuka ya, mungkin untuk membersihkan atau menggantikan juga biasanya terdapat bonus, ya, baut 2 model L, Oke. jadi untuk uh, merawat apa mungkin jadi bisa uh, digunakan. kupu-keterangan, ya. gawas benjaro. Jadi hmm. ketika ingin merawat, membuka atau membokar, jadi teman-teman angler sudah uh, mendapatkan panduannya. Jadi mudah di dalam uh, merawat reel yang kita punya. Oke. Okay. Zaro 3001LG ya. oke. oke ini kita tukar posisi dulu nah ini dia real super ini dia real super dan kita buka Nah, ini dia bagus ya pelindungnya Wow Oke perawatan ya Wow Wah mantap sekali ini sobat angler Gawas Benzaro SW Custom PZ 3001 ya knopnya juga pas ya mantap ini barang oke nah ini bisa sobat ya lihat sobat wr ini kawas benjaro 30001 lg ada model locknya ya oke dan ini PE ya. Jadi eh, keunggulan daripada reel OH ini ketika kita melakukan jigging ya, atau dasaran itu biasanya eh, sampainya ke dasar itu lebih terasa ketimbang dengan reel spinning ya sentuhannya berasa benar-benar ketika menyampe dasar itu sentuhannya sangat berasa ya. Wow. Nah, ini level drag-nya. Try, kemudian full Ketika teman-teman meng ee, melempar atau, pak, nah ini posisinya harus seperti ini ya, free ketika melempar atau uh, akan mengulur senar atau PE nah ini ingat setelannya ini juga bisa disetel uh, maksimal, minimal, jangan sampai kencangan, karena kalau kekencangan dia uh, ke fullnya susah agak berat nah, itu. Hmm, agak berat ya Kita pencangan dia agak berat, nah, agak berat, ya. jadi disesuaikan. Oke, pas. Itu dia. Free. Ini lock, ya, sobat angler. Lock. Nah, ya, lock ini ya pasti sobat angler yang menggunakan real jenis OH pasti sudah mengetahui fungsi daripada lock daripada real jenis OH yang mana ketika uh, menyangkut di dasar atau di karang atau di mana di bawah ini fungsinya adalah melock. ketika untuk melock atau mungkin mendapatkan babon-babon yang super besar yang mungkin melebihi daripada kapasitas drag gawas Benzaro ini jadi kita harus uh, melock apa fungsinya agar memutus senar tidak habis ya. ya saja ketika kita main di kedalaman 300 lebih 400 ya jadi gunakan lock jadi langsung putus ya itu jadi langsung putus jadi tidak e, menggunakan hal-hal yang biasa yang main tarik yaitu sangat disayangkan ya, jadi fungsinya lock saja Jadi kalau ikannya kebesaran udah lock terputus nah itu jadi Selama masih bisa dimainkan nah mainkan tapi kalau tidak udah langsung saja putus lock tarik, ya daripada pe habis ya itu Oh iya Nah di sini juga ada tulisan juga nih ya ada line capacity tadi yang di depan yang saya jelaskan ada PM47 ya PM4 500 meter pe5 400, pe7 300 meter ya. ini made in jepan bro mantap ini tulisan gawas custom development ya. ini bro Okay, itu saja unboxing kita pada hari ini ya unboxing singkat dengan real gawas okay. Benzaro ini teman sahabat angler sampai ketemu di video saya selanjutnya setelah kita unboxing dan mereview sedikit daripada gawas Benzaro real super juga Hai, dari saya sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam satu hobi, mancing mania gaspol.